Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke youtube Channel aku Kalin Harlina Share lagi kegiatan aku Di pagi hari dimulai dari Pukul 3 pagi Gitu ya teman-teman Aku bercek gitu Karena Siang tuh mau ke Posyandu Dan aku juga banyak sekali pekerjaan di rumah, dan ini cucian aku juga banyak sekali, gitu ya, teman-teman. Dan sebelum ke video, eh, mohon dukungannya, ya, teman-teman, dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih, ya, teman-teman yang udah mau mengklik video aku, yang udah mau yang telah mau share video-video aku juga yang udah mensubscribe terima kasih banyak oh iya teman-teman apa kabarnya nih teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya dan nah, lanjut ke video alhamdulillah cucian aku udah miris gitu ya teman-teman cucian aku tuh masih manual gitu nggak pakai mesin cuci jadi suka memakan waktu banyak, jadi aku pagi-pagi oh, banget nyucinya. Dan aku juga mau beberes tipis-tipis aja ya teman-teman. Nggak terlalu ekstrim gitu ya. Maksudnya gak sambil ngelap-ngelap, nggak -ngelap, ngepel gitu. Aku hanya sapu-sapu gitu. Dan ini ada ayunan anak aku ya biasanya aku simpan di kamar tapi pas semalam tuh anak-anak pengen main ayunan gitu jadi aku keluarin dan anakku eh, pada masih tidur ya teman-teman karena ini masih jam 3 gitu dan ini jangan salpok ya yang sama yang bergerak-gerak itu ada ponakan aku juga ya yang suka nginep gitu di rumah aku Uh, menemani anak aku yang cowok pada main game gitu ya pas malem-malem uh, mana ya temen-temen uh, cara menghilangkan kebiasaan main game pada anak-anak tuh susah banget ya aku kadang sampai ngomel-ngomel gitu ya nggak jelas kadang marah-marah gara-gara anakku suka main game, jadi anakku tuh suka kesiangan gitu ya, pas mau ke sekolah aku tuh gimana ya, susah banget gitu ngebangunnya Bisa uh, share ya teman-teman, um, caranya gitu dan ini lanjut aku mau uh, beresin uh, kangkung aku nih kemarin aku udah panen lagi gitu ini tuh panen yang beberapa kali ya jadi kangkungnya tuh agak begini ya gede-gede daunnya kalau yang pertama panen tuh pasti bagus gitu jadi pas malam-malam aku bersihin dan ikat gitu mau aku jual di kampung gitu ya keliling gitu dan ini lanjut aku mau put prep gitu ya teman-teman cuma tipis-tipis aja aku tuh sebenarnya jarang belanja sayuran ke pasar ya aku lebih sering di belanja sayuran di warung e, maksudnya di tukang sayur gitu karena tukang sayur itu suka lewat di depan rumah kadang nongkrong lama gitu ya di depan rumah. Jadi ini adalah sisa-sisaan belanjaan di eh, wah di tukang sayur gitu. Hmm, sayurannya sih sedikit ya teman-teman. Ini sayur Kapri juga bukan beli ya teman-teman. Aku dikasih sama tetangga aku hanya wortel tomat aja dan percabean itu sisa-sisa belanja di tukang sayur gitu dan ini aku belum belanja bulanan ya temen-temen karena sisa belanja yang bulanan Maret tuh masih banyak gitu jadi ini uh, aku mau refill repil gitu ya kemarin aku tuh beli online ya wadah-wadah yang putih ini Uh, aku beli puluh ribu dapat tempat gitu cuma wadahnya tuh kecil ya aku, aku kira tuh besar gitu ternyata uh, masih kecil-kecil gitu tapi gak apa-apa deh alhamdulillah sih kepake dan ini lanjut ini ada wortel juga ya teman-teman aku beli di si tukang sayur tuh cuma seribu ya teman-teman jadi kalau ke tempat aku tuh tukang sayur tuh suka agak siang gitu kalau di depan beliau tuh suka agak pagi-pagi banget e, jadi aku lebih sering belanja tuh siang gitu ya teman-teman dan kalau siang si tukang sayur tuh suka ngasih sisa-sisa belanjaan gitu ya teman-teman atau dimurahin gitu harganya jadi alhamdulillah sih jadi aku bisa ngirit gitu. Dan ini juga ada sisa masako gitu ya, sedikit lagi kemarin sih aku beli satu remceng gitu ya. Cuma udah kepake jadi baru sempet beberes gitu ya, teman-teman. Dan ini juga aku panen pisang ya kemarin. Ini bukan beli ya, teman-teman. Jadi hasil panen gitu. Dapat satu sikat ya karena udah aku bagiin gitu sama saudara-saudara aku. Dan ini food pri aku cuma segini ya teman-teman. Ada kemiri tahu, ada makronit teh, garam, gula, kopi, cabai, ada seledri sedikit dan kencur, tomat dan ada madu dan masako Dan itu ada sayur pakcoy dan juga gitu ya teman-teman ke, ke sayur kapri aku dikasih sama tetangga aku dan ini lanjut aku mau ngerapihin gitu ya teman-teman biar enak dilihatnya gitu kulkas aku masih kosong itu ya teman-teman dan kemarin itu berantakan banget ya kalau belum diginiin dan untuk daging aku lebih suka ngedadak ya karena emang sayur itu karena tiap hari gitu ya teman-teman lebih seger gitu kalau beli langsung oke teman-teman dan tadi pas aku nyuci tuh belum aku jemur ya teman-teman karena masih gelap gitu e, takut gitu ya ke atas rumah aku pasti gelap banget dan di belakang rumah aku tuh masih banyak Ya, pepohonan bambu gitu, dan di sebelah ujungnya lagi tuh ada kuburan gitu ya, ada makam. Takut gitu kalau di kampung maya masih seperti ini gitu, banyak sekali pepohonan, jadi masih uh, gelap gitu. Beda ya kalau sama di kota jam tiga pagi ke pasar aja tuh nggak takut ya teman-teman nggak e, serem gitu. Oke teman-teman dan ini cucian aku banyak sekali ya. E, anakku ngompol terus nih, jangan salpuk sama gantungan aku nih yang udah jebol gini. Ini udah tiga tahun ya pas dari anakku lahir gitu. Aku belinya belum ganti lagi. Insya Allah kalau udah ada rezeki Aku mau beli lagi Dan ini Alhamdulillah cucian aku Udah beres Jemuran aku dan di sini tuh ada Bulan ya Tunggu. cuma nggak kelihatan Gitu pas di kameranya e, Masih terang gitu Bulannya Oke teman-teman sampai di sini dulu Untuk video kali ini terima kasih yang Udah mau nonton video Aku jangan lupa untuk like, komen Dan subscribe Assalamualaikum